serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru bahagia, pastinya dari Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, ada informasi juga untuk keluarga Konoha, para sahabat, ya. Alhamdulillah untuk lagu Bunda Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup Sudah tembus 46,8 juta viewers Terus streaming untuk semuanya Untuk lagu Lesti yang Sekali Seumur Hidup Yuk kita gas OTW ke 47 juta viewers dan bismillah bulan ini bisa tembus di angka 50 juta, semangat terus persahabat untuk semuanya dukung karya-karya Bunda Lesti kemudian persahabat disimbang juga ada postingan dari Papa Bi ya yang mengunggah kembali postingan dari detailbooks.id kita lihat persahabat ya mobil Papa Bilar ini lagi dipoles wow oh kira-kira jadi seperti apa nih mobil Papa Bi? Mudah-mudahan berkah selalu ya, Barokah selalu dan pastinya kita selalu bangga dengan idola kesayangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga prosabat ya di unggahan selanjutnya. Perhatikan prosabat postingan dari Papa Bilar semalam. Papa Bi menuliskan sebuah kalimat. Dianggap apa yang kami miliki hasil dari dipinjamlah, rentalah, bla bla bla, seolah-olah kami ini tidak mampu dan tidak layak memiliki yang kami dapatkan saat ini, bos. Dengan begitu Anda udah meragukan Tuhan. Rezeki bukan diukur berdasarkan kepintaran, bukan juga karena melulu hanya karena kerja keras lo. Rezeki itu datang dari Tuhan dan sudah ada porsinya, sudah ada takarannya. Itu kalimat dari Papa Bilar, persahabatnya. Masya Allah benar-benar ya rezeki itu datang hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala Dan Allah gak pernah salah menitipkan rezeki dan keberkahan pada umatnya. Masya Allah luar biasa. Kita bangga dengan Lesti Bilar yang selalu sabar. Yang selalu saja diam Persahabat ya Papa B kemarin itu karena sudah Kelewatan batas haters Yang selalu mengungkit-ungkit Masalah rumah tangganya Hanya doa terbaik persahabat Untuk idola kesayangan Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Amin Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya Ini yang membuat kita kagum dan bangga Persahabat ya Orang baik Selalu mendapatkan rezeki baik Kali ini ada unggahan percakapan dari Kak Maharani bersahabat dengan Bunda Lesti Masya Allah ya, Bunda Lesti mendapatkan hadiah baju dari Maharani Kemala. Kita lihat persahabat ya Postingan percakapan ini diunggah langsung oleh Kak Maharani Kemala Dari Bunda Lesti Mami bagus banget bajunya sambil memberikan love merah dua Sambil emot nangis juga bersahabat Jawaban dari Kak Maharani Masa pakai dong katanya tuh Langsung dijawab oleh Bunda Lesti dipakai mami ntar dede pos-pas pakai hijab ya katanya tuh wow masya allah bajunya bagus banget kata lesti masya allah kita lihat juga persahabat kalimat yang diunggah di postingan ini makasih sayangku uh kata dede lesti kejora bajunya bagus real testing gemes wah wow, masya allah banget ini langsung disampaikan oleh kamaharani Ditunggu banget ya Bunda Lesti versi jelasnya pasti ini cute dan sangat cantik banget, Masya Allah. Terima kasih Kak Maharani yang selalu baik dengan leslar Kemudian juga berselamat untuk warga Konoha, jangan lupa dukung Bunda L di Ajang Hip Award 2022. Karena Bunda Lesti masuk nominasi artis paling ngehip. Yuk bantu dukung, bantu voting, bantu like di postingannya Hip 500. Kita yakin Bunda Lesti akan mendapatkan predikat sebagai artis paling hip Amin. Kemudian juga kita lihat di unggahan ig nya Kak Nurul Kan. Kak Nurul dua jam yang lalu mengunggah potret keluarga Bilar. Insya Allah, sehat selalu untuk ke keluarga Bi kita selalu bangga juga dengan keluarganya Leslar ya. Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Doa selalu kita berikan untuk Leslar family pastinya. Dan kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar. Tentunya, ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.